sampai di lawangan gerbang alat puro ini ya di Taman Nasional Sudah dilaporkan sama teman-temannya. Oke, lanjut aja langsung, teman-teman. Nah, ini temannya. Nah, itu hai, Ini namanya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, masih hai, sekali ya di alas hai, ini ya teman pura ya ini kasih pura alas purlo nah ini nanti aja lalu kiri. mampir kesini ini menuju ke buah istana dulu nah, puranya ya. Per, nyantai. Per, per, per kamar air, per kamar ya. maksimal Tapi nah, enggak gelem ya. Ya, Tapi ya enak juga ya. Ya, ano, kamarku gede sih toh. Ya. Di pantai Pancur Iya, sing semua homestay di desa ya mau cowok cowok tak hancur hancur eh ipb ipb ini nih gua ya belum pasti belum ada berarti gua padepokan pisang tutup kafe pak tutup lah gua istana, gua oh, pakai bukan hey. mayangkoro tutup semuanya, jadi nggak bisa hey, jalan-jalan ke pantai Antoni, saja oh, beri, pantai, pantai, pantai pelengkung Pagi, eh lanjut